sejarah kita punya budaya kita Lestari ke warisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat konten kali ini kita akan mengulas mengenai kondisi seberang ulu di masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1950-an. Di zaman dulu, seberang ulu ini merasa termarginal ke, dikarno ke, di masa penjajahan sampai di masa kemerdekaan, kondisi seberang ulu tidak banyak perubahan. Tapi sebaliknya, kondisi di seberang elir mulai berkembang. Perbedaannya tergingok signifikan antara seberang ulu dengan seberang elir ini. Ngapo bisa itu? Apa sebenarnya penyebab perbedaan yang signifikan antara seberang ulu dengan sepang ilir ini? Biar ada gagal paham, nonton videonya sampai habis ya. Dan sebelum kita bahas lebih dalam lagi, Mang Dayat ingati dulu. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mang Dayat doa ke, semoga penonton Mang Dayat selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di Pangku, Saya Adi junjung. jembatan Ampera itu air kota kita Palembang. Palembang dibelah Sungai Musi yang menjadi asal muasalnya peradaban di Palembang ini. Namun yang dibelah kan jadinya sih kok bagi duo. Ha, lagi tren yang lagu ini ya? Eh. Zaman dulu kawasan di seberang ulu ini ngerasau masyarakatnya termarginal ke atau ngerasau cak anak tiri ke kalau mangcek bicek kelahiran 90-an mungkin sempat ngerasoi kalau wong seberang ulu nak ke seberang ilir mereka selalu nyebutnya nak ke pelembang padahal sebenarnya mereka juga termasuk kota madia pelembang mungkin sampai sekarang di kalangan tertentu masih ada yang kalian nyebut nak ke seberang ilir ini nyebutnya nak ke pelembang selain itu kalau kita jenguk KTP yang lahir di pelaju di bawah tahun 70-an, terutama yang lahir di rumah sakit Pertamina, pelaju biasanya di KTP itu tertulis tempat tanggal lahir pelaju, bukan Palembang. Jadi sebenarnya pelaju ini kota atau bukan? Nah, <laughs> laju cakota dewek ya pelaju ini. Hal lain yang juga kita dari sisi pembangunan, seolah Palembang ini cuman bangun sebangilir baik. Kelihat pembangunan seberang Elir berkembang pesat, tapi di seberang Ulu terasa jalan di tempat. Ngapo di seberang Ulu ini pecah dana tirike atau termarginal ke? Ini sebenarnya ada beberapa faktor. Berikut faktor penyebab yang Mangdaya rangkum: mungkin kalau ada tambahan, jatuh rio, mangcebicek di kolom komentar. Yang pertama, seberang ilir ini pusat pemerintahan. Di dari sejarah, dari zaman Sriwijaya, zaman Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang, sampai kolonial, bahkan di masa kemerdekaan, seberang ilir ini menjadi pusat penguasa. Namun, ibu kota pasti jadi tujuan utama kalau wong nak ke Palembang. Jadi, masyarakat Seberang Elir lebih cepat nerima pengaruh dari luar dibandingkan dengan masyarakat Seberang Ulu. Kedua, Seberang Ulu ini seolah masyarakatnya tertutup. Pandangan inilah yang membuat lambatnya berkembang Seberang Ulu. Ngapos seolah tertutup, Karno memandang masyarakat seberang ilir yang terbuka terhadap wong asing tadi Karno tingkat interaksi masyarakat ilir dengan wong asing frekuensinya lebih tinggi dan akhirnya masyarakat ilir punya intelektual yang lebih tinggi hal ini dikarno ke akses informasi lebih cepat didapat di seberang ilir lenjer, juga tari tanggai ini khasnya juga, perdagangan berpusat di seberang elir. Namunnya pusat penguasa, di elir pastinya diiringi juga dengan pusat perdagangan. Penduduk seberang elir secara tidak langsung naluri pedagangnya terbentuk. Namunnya hidup di pasar, tidak perlu ada nian Jual makanan baik pasti laku. Misalnya, tidak jual makanan, jadi perantara, weh, atau jika kita tunggu loh. Jadilah itu, masih pacar juga. Karena faktor inilah jadi keperekonomian di seberang ilir berkembang dengan pesat. Selain itu, dengan didorong sifat terbuka masyarakatnya terhadap uang luar, membuat makin cepatnya berkembang di seberang ilir. Berbeda dengan di seberang ulu. Kalulah mereka punya produk komoditi untuk dijual, walaupun cuma nyebrang sungi, tetap baik biayanya besar. Belum lagi, resiko kecelakaan, pecah perahu terbalik atau semacamnya, dan juga resiko adanya perompak. Jaman dulu di sungimu sini banyak perompaknya, karena memang perniagaannya itu lewat sungi. 4. Kurangnya interaksi antara masyarakat seberang ulu dan seberang ilir. Zaman dulu daca sekarang ini, ada angkot, apalagi ada taksi online. Uang dulu nak kemana-mana dalam kota ini, berjalan kakitulah. Paling bagus-bagusnya naik sepeda. Buat mobil atau motor, cuma wan karyonian yang punya. Akses yang paling banyak dipakai ialah transportasi sungi. Nah, seandainya kita nak sanjo ke seberang sungi, ini terpaksa masyarakatnya dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu naik perahu tambangan atau naik kapal mari. Menang naik perahu tambang, biasanya na antri dulu. Yang nyebrang banyak, angadanya dikit. Tapi kalau nak agak cepat, yo ya naik kapal mari. Tapi agak mahal. Kalau naik tambangan ongkosnya itu 25 sen atau 0,25 rupiah. Tapi kalau kapal mari ongkosnya 50 sen atau setengah rupiah. Karena itu memang butuh perjuangan perjuanganian kalau nak sanjo ke seberang. Faktor inilah yang jadi salah satu penyebab kurangnya interaksi masyarakat ulu dan Ilir. Sewet <San> has nyong sumado di pelembang kita punya sejarah kita punya budaya ayo kita lestari ke warisan si widaya seringnya waktu setelah dibangunnya jembatan ampera Jembatan Ampera inilah yang akhirnya menjadi solusi bersatunya masyarakat Seberang Ulu dengan Seberang Ilir. Hubungan antara Seberang Ulu dan Seberang Ilir makin lancar. Perdagangan semakin berkembang di Seberang Ulu. Permasalahan Seberang Ulu dan Seberang Ilir ini sebenarnya sudah disadari sejak zaman Belanda. Karena itu, perencanaan untuk dibangunnya jembatan sudah pernah diusahakan sejak tahun 1930-an tapi karena biayanya yang besar akhirnya belum bisa tergawe di masa Belando kemudian setelah kemerdekaan diprioritaskan ke lagi Palembang kembali punya mimpi untuk bangun jembatan antara seberang ulu dan seberang ilir tapi balik lagi ke biaya dan Alhamdulillah pada tahun 1962 pembangunan megaproyek jembatan Ampera ini dimulai dari dana pampasan perang Jepang dan diresmike oleh Gubernur Sumatera Selatan Brigjen Abu Yasid Bustami pada 10 November 1965. Bulur, bulur, galo, galo, yang kita kunjungi Setelah jembatan Ampera selesai tahun 1965, perubahan tidak langsung tejingo Jembatan Ampera ini adalah titik awal berkembangnya modernisasi kota Palembang. Butuh waktu kurang lebih lima tahun melonjaknya perubahan tata ruang yang mulai tejingo Awalnya sebagai masyarakat Banyu menjadi masyarakat darat. Dan juga perubahan pasar Apung jadi pasar di kawasan Benteng. Lalu lintas semakin padat, sampai akhirnya tahun 1970, jembatan Ampera ini dan fungsi ke lagi karena sudah tidak relevan dengan penataan lalu lintas di Kota Palembang. Waktu pengangkatan Ampera sampai turun lagi memakan waktu kurang lebih satu jam. Sudah buat kemacetan di masa ini, dari sini sudah mulai terjenguk penyatuan masyarakat Ulu dan Eler, dari tingginya mobilitas antara seberang Ulu dan seberang Eler. Sampai akhirnya di masa sekarang ini lah sama antara seberang ulu dengan seberang ilir. Pembangunannya merato dan masyarakatnya juga sudah jadi siko yaitu Wong Pelembanggalo. Segalanya ini tidak lepas dari awalnya peran dari Jembatan Ampera. Agung, rumah limas, juga Jembatan Ampera. Laki pelembang lembang, sewet songket, pempek jugo juga samo tari tanggay.